Muhammad Ali, petinju kelas berat asal Amerika, dia adalah tokoh olahraga yang paling penting dan terkenal di abad 20 Karir bertinjunya, diawali dari kisah konyol sekaligus lucu, yakni, dia kehilangan sepedanya, dan melapor ke polisi Lalu, polisi itu memintanya untuk berlatih tinju, agar bisa mempertahankan apapun secara mandiri Sejak itulah, Ali menekuni tinju, hingga menjadi juara dunia